halo kak Nia, Lofita, halo Vita hmm. tadi kau banyu terus mandi terus maca nggak kasih ya sepuluh <laughs> menit waduh sama tak dilok mulai subuh isu, nggak uh -uh. mulai subuh mas karena pengin 2000 koin, aku anu mbak Aku kemarin kan ke kafe, ada acara, terus sampai detik ini aku belum tidur. Sampai detik ini belum tidur. Mm -mm. Ikutlah yang kami jelasan. Loh, iya dong. Kan aku dukun kondang istilahnya juta umat. Mm. Jadi, orang yang mengidolakan saya itu... Berbagai macam lapisan. Lapisan? Jadi. Lapisan no, Jadi, Kan idola sejuta umat. Maksudnya lapisan masyarakat. Dari mulai masyarakat bawah, menengah, atas. Semua mengidolakan Ratu Bidadari. Makanya julukannya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat. Dengan subscriber 10 juta. Bayangkan subscribernya aja 10 juta Ratu Bidadari TV. Enggak ada yang tanya-tanya kak Ketik nama lengkap, domisili, sama caption apa yang mau dilihat, Kak. Cuman suruh nanti, cuman belum, belum, belum, cari belum, belum, apa itu belum, merah belum, apa belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, sih? belum, aku belum, belum, Yo, orangnya, ii, cinta, pesulap, kontak, kontak, kontak. pesulap merah itu kan apa? Pesulap. Lah sedangkan Samsudin itu kan spiritual. Jadi seorang pesulap beda jalur spiritual. Like, sulap kan settingan. diperhatikan hmm. berarti karena logika, trik. Sedangkan spiritual kan nggak bisa dibuktikan. Ibaratnya Jin Ono wong nggak percaya ono. Jin bukti no Jiniku Ono lah kan Jin nggak bisa didilok Gak bisa dilihat ini yang susah berarti, berarti senghawak si siapa mas ya sebenarnya gak ada yang hawak ya ada yang hawak ibaratnya gini loh mbak ibaratnya orang ahli otomotif berdebat sama orang ahli apa informatika lah uang sing cekelane mesin otomotif berdebat apa ELEan -e karu wong informatika ibarat ya, sing programmer seorang programmer kan gak matuk ilmu nih wis beda oh, makanya aku oh. gak aruh soalnya gak tahu berita-berita sama aku nah iya kan? guys <laughs> di tap-tap layarnya guys jangan lupa di tap-tap layarnya Ya, ini, ngomong, uh, dui, jin. Gimana mbak? Terus ini ini ditutup. Oh, boys, ditutup. eh uh, cadap itu kan punya padepokan di Dara Padepokan Depokan gede, itu lapangan bola itu. Ya mungkin karena ada yang memprovokasi, ya. Mas, Menggerakkan masa kan nggak mungkin tanpa provokasi nggak mungkin ujuk-ujuk Dewi-dewi kan nggak mungkin yang jelas or so nosing memprovokasi. Oh, ya seperti pada api pesulap merah yo api, Gus Samsudin yo api, ya hanya saja beda jalur mbak. Oh berarti pesulap merah itu ambek Samsudin itu musuhan Iya musuhan lah pesulap kan pesulap jalurnya bidangi kemampuan kan sulap. Nah, samsudin kan spiritual Beda. berarti pesulap su itu dek itu tak pikir dukun pisan bisa dudu sulap kan trik ibaratnya iki opo carane coro coro iki tadi duit kan ngetrik dia korek iki isok hilang kan ngetrik bu kecepatan tangan bu iko kalau spiritual itu nggak bisa dibuktikan Koyok santet, santet itu ono, santet itu ada, cuman kan nggak ketok. Oh, Kak Paham, mau saling soalnya Mas Rara -ra ikut lu takon, kontak ya. Dukanya Yura tuh bidadari, kok? Nah, sekarang logikanya kayak santet ya, kawat, paku, silat itu bisa masuk ke perut, ke perutnya orang yang kena santet lah. Sekarang pertanyaannya, logikanya gimana kok bisa gitu loh. Berarti cerah lewat akal itu enggak bisa. Oh, berarti ngomong ya? Apa itu? Sejarahnya kasih pengembala. Tapi, <tuh> kira-kira opo, tak kok rame nggak dulu. arek arek dong, apa yang dia eh Tapi ya, apa yang dia itu? Isini pesulap merah, samsudin. Samsudin, <laughs> uh, are, uh, so Samsudin bie, mas? <laughs> kalau saya sama Samsudin ya, yo beda mindset lah. Beda nih kalau Samsudin kan ngilmu sedangkan ngaku kan bukan orang tipe kaleng ilmu. Oh. Kalau Samsudin kan belajar, ibaratnya ada gurunya belajar, ada syariatnya, sedangkan... Ratu Bidadari kan laduni, laduni ku ibaratnya sudah dari lahir. Indigo, kayak Roy Kiyoshi ngerti nggak? Kenal nggak? Roy Kiyoshi. Oh, Indigo. Roy Kiyoshi kan sudah dari kecil dia bisa melihat jin. Oh, Jadi uh. dia punya kemampuan karena dia nggak pernah belajar, dia juga nggak pernah berguru. Tuh. Nah, sama kayak saya, saya udah dari kecil. Kata anak-anak. Kalau dia bisa manggil Nyi Roro Kidul saya kasih singa langsung. Nah, saya bisa memanggil beliau. Cuman pertanyaannya apa? Dari sendiri loh. Aku bisa melihat dia. Beliau. Tapi kan Dari tidak sendiri Kecuali dia bisa melihat. Indigo. Tak panggil. Nah, bisa. yang pengen dibuktikan itu empat hal yang diperhatikan dengan benda bukan yang lain mm -hmm. samsung Tidak jenis buku apa pak ngasih nang apa malam suruh nanti nang, nang segera mm -hmm. ngoro sing aku ngeluh ati kasih doyuh kan aku Bak ke kepelakan batu wong Loh, saya keren. ini kebanggaannya kota Malang guys, karena ratu bidadari Malang jadi rame, Malang jadi terkenal dulu jadi kebanggaannya kota Malang ratu bidadari itu jangan salah kalau dia bisa melihat kenapa saya juga nggak bisa melihat Nah itu kan beda kemampuan ya masalah berating ini ada orang tukang las dia disuruh jadi kuli bangunan yang nggak iso lah kuli bangunan disuruh jahit yang nggak bisa tukang jahit Disuruh masak, ya nggak bisa. Karena semua manusia memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Makanya kalau ada pesulap, mau berdebat, eiel-eyelan sama spiritual, ya nggak bisa, nggak matuh. Ilmu beda. Kalau sulap itu trik nyata, logika yang dipakai. Akal yang dipakai. Sedangkan spiritual itu nggak ketok, nggak kelihatan, nggak bisa dibuktikan. Bang Yayo, hmm. janji enggak enggak pakai emot sedih Bang Yayo, iya. Yeah. Eh mbak, tapi opo sih janji nggak prot protik loh sampai saiki penasaran. Nah <tik> info janji nggak prot protik loh pere. di perandaku itu sering muncul ya pas FBP video FBP, FB, janji nggak prot prot prot prot, -prot, -prot, -prot, -prot, -prot, -prot apa prot protnya dulu. Opo sih maksudnya. Ayo. Aku teh gak ada. Nah, le le ilmu ini sampeyan aku Kamu nggak suka mas? Apa nih? Ilmu ini sampeyan b sam sudin. Ilmu ini sampeyan b Yo jelas saktian aku lah. Masalahnya kalau sam kan dia belajarnya kan belajar. Dia berguru, dia ada gurunya Samsudin, jadi dia Mempelajari ilmu atau tirakat Lelaku buposo poso, mbupo Sedangkan Ratu Bidadari Kan gak pernah berguru Intinya tidak pernah Belajar, tapi otomatis Aku gak pernah Belajar ngobatin orang kena santet Tapi aku bisa mengobatin orang kena santet Aku gak pernah Belajar nyantet, tapi aku Kalau pas lagi marah nyantet orang juga bisa setiaku ojo semaur aki waduh setiaku rek arak re, re, iya opor endanggiling jangan nangis dong cerita apa ini Nia ilmu apa sakti ke... iya Bang Azrif Bang Azrif barangkali mau di, dilihat ini ratu didadari idola sejuta umat Ayo mm -hmm. yang mau diramal, yang mau diterawan Siapa Janji, ketik nama Emotanis, Pak kak, brutal Emang kita lawak, nga, kak Aku ngerti, kita, ini arti, ya. Ya. Nah. kita ini arti Satria, jagad, perut Waduh, gonta ganti jendeng, ngerak Mari, sampai Higam, terus opo wainaniku Pemburu alam, goib Saiki, opo satria jagat Mene, opo meneh Prot-prot Oh, katanya anak-anak Katanya anak-anak itu Prot-prot itu kawin Maksud kawin Prot-prot, janji gak Prot-prot, oh, berarti kawin Janji gak kawin berarti uh. Aku orang malang isin reti kawin Loh, saya ini kalau ada acara di Malang Raya, entah di Batu, tadi di Malang, selalu diundang. Karena Ratu Bidadari ini seleb atau artisnya Malang Raya. Jadi kalian buat warga Malang harus eh, apa? bangga. Karena Ratu Bidadari ini terkenal di Jawa Timur, bahkan Indonesia. subscribernya ada 10 juta. Bayangkan seorang Ratu Bidadari pengikutnya ada 10 juta orang sepuluh juta setiaku yuk tak undang yuk langsung arak arak saya berangkat utw setiaku siapkan arak ya yang tutupnya hitam langsung utw iya bang yayo ini ratu ditadi seleb Ratu bintarir bintarir idola sejuta umat. Loh, Aku bukan seleb toh mbak, tapi aku ini apa ya? Apa itu aktor, aktor Hollywood? <laughs> Bayangkan lho, penampilan penampilanku ya kayak gini loh. Tapi lancer mana? Sama apa aku? Suhu terawang Yayo coba. Apa? Apa? Mau tanya apa Bang Yayo? Bang Yayo mau tanya apa? Tanya apa? Ketik nama lengkap Domisli Caption. Nama lengkapnya siapa? Penampilanmu ganteng. Tuh jelas dong. Nah, sekarang aja subscribernya aja 10 juta loh. Mau gak ganteng gimana? Iya. iya. Ayo. Menang Bossi Top Up. Di sawer dong, kasih gib singa dong katanya sultannya ngenep karang pelosok katanya sultanya ngenep karang pelosok sawer singa dong <tuh> orang punya ilmu setahu saya nggak pamer-pamer seperti dia Duh. kalau punya ilmu nggak dipamer-pamerkan kan mubadir Ibaratnya kan nggak enak guna nih, ibaratnya mbak Nia punya ilmu bisa baca tulis Al-Qur'an, terus dirahasiakan. Mubadir percuma ya harus sama harus ngajarin orang ngaji. Oh ini loh, ah bata Lah ilmu disembunyikan itu ilmu iblis, ilmu setan. Ilmu ya harus dipamerkan, harus itu dikeluarkan typing apa Bang Yayo enggak ada typing enggak masuk katanya subscribernya 10 juta kok minta gift? ya nggak lah Rafi Ahmad aja walaupun kaya dia masih kerja kok penghasilan YouTube saya dengan 10 juta subscriber satu bulannya satu miliar guys cuman tak sumbang-sumbangkan tak bagi-bagikan bayangkan satu miliar saja pagi-bagikan guys <laughs> Ayo cari tunjukkan ilmu bakar diri <laughs> nama-nama itu terawang percintaan namanya Yayo Bang eh cari Yayu, lanang wedok laki-laki percintaan mm -hmm. Saya so, tak terawangi ya. Mm -mm. Eh eh wiguna namanya wiguna. Hmm. Percinta eh, lebih banyak sebetulnya dari berpasangannya dia jumlah abadi dia jadi dalam kehidupannya dia lebih banyak jomblo daripada berpacaran ya mungkin punya pernah punya pasangan butuh cuman Opa, jomblo. banyak jumblunya sebelah Opa, jomblo. Tahun, samsuri karo samsudin Jomblo itu ini juga apa? Terawang juga, tari. Siapa namanya? <kuh> Azri. Azri. Mm -mm. Tanya apa dia? Percintaan. Percintaan. Tare. Kalau Azri itu pengennya punya pasangan yang isonri Allah apa adanya dan mau diajak susah. Jadi D.E. itu pengennya diajak kiri, diajak miskin. <laughs> Jadi dia cari pasangan, menginginkan pasangan sing mau diajak susah. Emang gelem nggak Mbak Nia diajak susah? Enggak modal itu sama Ibu Azri itu Ya cewek uh, itu Bang Azri katanya hm, Kamu carinya Apa-apa tadi Kakek bahasa Indonesia saya cari pinginnya, pingin Dia itu pinginnya punya pasangan yang bisa nerima Apa adanya terus yang Mau diajak susah bareng-bareng Intinya dia enggak modal <laughs> Padahal kan cewek kan butuh skin care minta shopping terus ya butuh dinafkain gitu loh oh bak, kata ratu bidadari dari bang azri gak modal loh ping ini cewek ping yang ini mau ini... diaporo diajak sengsara Mereka. dia uh, <laughs> bang coba harga <laughs> Tap -tap layarnya guys ratu kamu <laughs> tega Bang Yayo apa cari ini tadi Bang Bang Yayo ini tadi itu pacar bukan bukan istri hmm. oh. saya akan ngomong apa adanya. kalau ayah a b b c oh ya coba terawang katanya apa Hai Bojoko anak piroh kade bojo Jumlah. jumlah abadi jumlah abadi jumlah abadi yang terung di kok ngomongin di tak terawang dia jumlah abadi jad kau kodam dilutain mbak kau tamis mas jumlah abadi nomornya ayo ges gifnya ges ditetep layarnya ges enggak ngerti sangat. Ratu bisa tahu ke abang macam mana? Istrinya tahu dia ada dari... istrinya enggak ada ya dong, nah ini istri saya. Istri saya ini. Loh. Verdi <laughs> Andrean. Ferdi Andrean. Siapa, siapa siapa? Ferdi Andrean. Dia tanya apa? Cek kodam. Cek kodam. Ini bukan kodam, cuman diikutin sosok jin, tapi bukan jenis atau kategori kodam, cuman diikutin aja, nempel. Kalau kodam itu kan perewangan. pembantu. Jadi dia akan membantu tuannya. Kalau di dia cuman diikut-ikutin tok tanpa dia membantu hmm. coba coba cek kodamku anak orang aku wong malang tapi ga roh iku orang orang ora terkenal blas. tuh berarti HP mu HP Xiaomi HP Cino Lek HP mu duduk HP Cino jelas kenal saya saya itu di Malang itu siapa yang gak kenal sama saya? Subscriber saya, pengikut saya itu 10 juta subscriber, 10 juta orang. Tong artis ya? satu ibu kota aja kenal saya, kok masa kamu orang Malang enggak kenal saya? Berarti Cari pernah kolab sama artis ya? Oh ya sama Dedi Buster, sama Syahrini sama Arapi, sama Limbak? Oh. Nah, berantem juga sama Limbat aku dulu Tonjok-tonjokkan sama oh, Limbat ya. Sama Limbat hebatan mana Pean sama Limbat? Ya, hebatan aku dong Aku bisa ngomong, Limbat nggak bisa ngomong kok <laughs> Ayo Budi ini aku malang nggak kenal awakmu <tuh> Ya, karena HP kamu, HP Xiaomi Kalau HPmu iPhone, jelas kenal aku karena aku hanya berteman dengan HP hp iPhone. Makanya kameranya kan bagus. Kameraku kan bagus loh, sampai glowing. Apa? Pencayanya kan bagus ya karena HP-nya mahal 30 juta, guys. Malang dicari. Nek ketemu jadi Buster. Tuh ada dong. Mampir ke channel YouTube Ratu Bidadari dari TV. Ratu bidadari TV nanti ketik "Ratu Bidadari TV vs Daddy Gorbujer" keluar nanti. Ratu doyan ngopi, Bora Kira-kira oh, aku bakul kopi. Kopi. Bakul kopi aku lu kopi. <laughs> Coba buktikan apa dalamannya Mbak Nia kalau memang bener bisa nerawang. <laughs> Disuruh nerawang dalemani sama Mbak Agung pong oh, gendeng yuk. Oh, mesung, yuk. ya. Wong ya. Iya. Dia dulunya mau jadi pengusaha jadi gak kesampaian jadi seperti ini. Dari tahu gak nangres area? Res area di res area itu Setiap daerah pasti punya res area. Kok tak hmm. kok res area? Lah kan rest area. Iya, saking ngapi, eh, sampai batukmu Ketok habis hmm. yang koyok Lah <laughs> kan, iPhone Harganya 30 juta Ya, HP-nya bagus Kenal pesulap merah enggak ini? Pesulap merah itu Murid saya Dia belajarnya sama saya Oh <coughs> Pesulap merah muridnya Ratu Bidadari Guys <coughs> Muridnya guys Dukun kondang, idola sejuta umat Seh, cek, cek kodamku Mbak e, El, bener berarti topar kotop. Top. Yo dikim <laughs> dicek tak, oh, so takut takut to. Ta. <laughs> res, res area karang peloso. Nanti kayak Samsudin Om. Dengan, -dengan akulah aku kulu kulu aku kan glowing. <laughs> Ratu bidadari dari dia ya, ya, Cep. tak uangiku. <laughs> Ratu bisa tahu enggak siapa sih? Sias... Ratu bisa tahu siapa Abang enggak, Nia? Bang, eh cari tahu enggak Bang Azrif itu apa? Orang apa maksudnya gitu? Maksudnya gimana sih orang apa gimana sih? Enggak paham, Bang. Enggak, profesi dia itu apa gitu. <tuh> Dia ya, langsung tak terawang. Heeh. Uh -uh. <laughs> dulu. Kipsinga. Baru ditrawang. Jangan mawar dong. Masa ratau beda dari dikasih mawar. Sama Mbak Nia dong, kasih apa itu kalung atau apa itu, Pak? Sepen paling besar itu dikit apa, Mbak Ting kucing anak Leon kucing pesawat profesinya tipu-tipu iso ngelesi profesi nah, Sama pingin. pingin satu surau ini anu ya, ambek nyeror Kidul berarti iya dong traveling traveling oh. Masnal Masan undang Mas Anam. Ya Kak Ru wong gak paham aku jenenge kuaten sorry ikam goku jenenge anak bareng. Ke mau A kalau ada Nyiroro Kidul saya give singa beneran. Maksudte? Lah iki kan Enggak, kalau bisa manggilin Nyiroro Kidul beneran. Loh. Saya give singa. Bisa lah, masalahnya kan dia nggak bisa lihat. Oh, pengen nggak bisa lihat, Mas? Jadi harus Ayoko. yang bisa lihat aja. Iya, yang bisa lihat. Katakan Roy Kiyoshi atau Ning Siti Nampi, kan dia bisa lihat gaib Tak hadirkan bisa, percaya dia. Nah, kalau membuktikan sama orang awam ya nggak bisa, Tak. Saya percaya orang sakti kalau saldo rekeningnya banyak. Om, lu bentar ya? Tunggu ya, tunggu ya, tunggu, tunggu, tunggu. Tanya apa tadi? Dia, saldo rekening. <tuh> wow, <mantap. tuh> Banyak, guys. Rekeningnya, guys, Tanya apa Tanya apa dia? Coba diulangin lagi, Mbak. Hmm. Saya Coba percaya diulangin. orang sakti kalau saldo rekeningnya banyak. Minta apa lagi? Minta apa? Suruh liatin angkanya, Mbak. Jangan ke benda, nanti enggak boleh. Ngasih tahu KTP atau data pribadi itu langsung ke bank. Tak boleh, aku dulu kan pernah ngasih tahu. Anu, Mbak, apa data terus? Tunjukin KTP kayak gini itu langsung ke bank. Tak boleh, no, langsung ke ya. Atau, anu, samanya gak percaya? Samanya ngetik on DVD apa itu? Gak boleh. Nomor rekening, nomor HP Kan gak ada kan uang jualan Yang ngasih nomor HP di Viti Berarti benar no? ya om Kalau uang goib bisa diambil Loh, Bisa dong Bisa cuma gak dibagi-bagikan ya Lain ini uang goib semua guys Kalau pengen mewujudkan harus ke ATM Ke bank Nah ini kan goib gak ada uangnya <tuk> Kalau pengen wujud, harus ke ATM atau ke bank. Minta transfer, Mbak. Kalau cuma buku saja, percuma. Buku ya, saja, nominalnya dong. Ada nominalnya dong. Tuh. Bayarin utang negara, Om. Biar rakyat sejahtera. Hmm. Aduh, aduh. Tahu nggak, ini jaminnya harganya berapa? Berapa Suruh tanya itu siapa Yang komen-komen itu Suruh jawab ini harganya berapa Kalau ada yang tahu tak kasihkan Berapa itu guys harganya Berapa guys 30M 30M 150.000 Belakang rumahku 1M 50. 50.000. 50.000 ribu, ribu. 50 di pasar 30.000 di pasar. Oke okay, ya. 3 Harganya hampir sama sama motor di Jambatak 250 cc. 500 juta. Ya, pokoknya seharga motor mobil ratus juta mobil ninja Batak belum ini ya ini ya cincin ya tuh mereknya apa sih ini. jame hmm. oh, kalau HP-nya Xiaomi nggak lah. kalau HPnya iphone mesti tahu Saya mereknya kok 20 juta Harganya juta. ini patah, 250 cc. <coughs> <coughs> mereknya mana? paling Suzuki. Uh. Ini. Eh, apa itu ini? Manis? masih anu ya bongkahan ya. Hmm. Jadi di sini ada. Loh ini loh, bongkahan ini masihan. Apa itu cincin? Bukan batu ini. lo, Loh. loh. <laughs> bongkahan ini masih belum diolah ini. Ini masih berbentuk batu ini. Dukun kondang sejuta umat. Yori. Yolah. Ini <tuh>. ada <tuh>. kandungan emas ini. Tuh emas Emm, -hmm. emas guys asli emm, loh ini emm, pelip, ini emas ini emm, ini ini ini berapa gram emm, emm, emm, emm, ini emm, emm, emm, emm, batu. Batu emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm,